Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim alamin. Allahumma ala sayyidina Muhammadin wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma baktuh. pada siang hari ini kita akan membahas cara menggarap rapat digital madrasah yang pertama kita login dulu pakai 192 -168 0 Dua kosong Sepacam ini Atau kalau tidak dalam satu jaringan Yang Kita pakai alamat RDM RDM.mamhambugle.com Kemudian enter Nah ini Setelah masuk ke sini Kita login Dengan username yang sudah dibagikan Kemudian di sini dimasukkan username-nya yang di bagian kemudian nya Setelah dimasukkan semuanya kita login. Ini contoh saja. Nah. Uh, pengenalan menu-menu di sini misalnya nama Pak Abdul Hakam misalnya Maple KN1 dan Maple KN1. Ini kita ke yang guru dulu untuk mengisi nilai. Misalnya kelas 10 Mipa 1. Kita klik 10 Mipa 1. Nah, ini perhatikan di sini ada daftar anaknya untuk menampilkan ini kan tampilnya cuma 10 anak. Kita pingin lihat semua berarti misalnya kata kasih 50 nanti akan tampil 50. Untuk menaik turunkan bisa pakai scroll dimos atau di sebelah sini diklik tahan, tarik ke bawah atas bawah. Nah, untuk nilai pada RDM yang kita butuhkan Pertama kita setting bobot, kita bobot ini default saja misalnya harian 50 pas 50 Atau misalnya mau harian 60 pas 40 atau sebaliknya Misalnya ini bobotnya 50-50, ini bobot Kemudian ada nilai pengetahuan, kemudian ada nilai keterampilan Saya ulang, ada nilai pengetahuan, nilai keterampilan sekarang ke nilai pengetahuan dulu, kita mengisi nilai pengetahuan Nilai pengetahuan ini ada dua, yang pertama nilai harian, yang kedua nilai pas atau PAT Saya ulang, untuk nilai pengetahuan ini ada nilai harian, harian ada nilai pas atau PAT Sekarang kita klik yang nilai harian dulu Nah ini untuk mengisinya untuk penilaian harian untuk penilaian harian cara mengisi penilaian harian ini ada dua macam cara yang pertama yang pertama kita tambah manual misalnya kita mau nulis manual satu-satu tambah misalnya nah di sini ini penilaian ph 1 kita kasih nama penel PH1 kemudian materinya kita kasih judul materi singkatnya atau bisa kasih judul kd-nya juga bisa itu kita kasih di situ Sebisa semisal di sini kita materinya menganalisis Hai eh, Waljama ahlusnah Waljamaah eh, Ahlu Wal nahdiah nah setelah itu kita ke nilai Nilai kita bisa masukkan satu-satu ini Misalnya nilai harian penilaian pertama Abdullah dapatnya 100, Badawi 90 Tinggal tulis di sini, klik di sini Kita tulis 90 Misalnya 80, disesuaikan uh, Pada daftar daftarnya Bapak Ibu Guru Kalau semisal di situ ada nilai yang sama Kebetulan ya, kebetulan misalnya nilainya Sama 90 Kemudian yang beda Cuma berapa anak, misalnya dari beberapa anak ini nilainya banyak yang sama, misalnya 90, misalnya. Nah ini kita bisa kasih di sini, nanti bisa kasih 90, dan nanti otomatis semuanya akan tertulis 90. Nah ini semuanya jadi 90. Tinggal kita edit yang tidak 90, misalnya e, Ismail gitu, misalnya Ismail 86, misalnya kita klik 86. Kemudian... Muhammad Iqbal Saputra misalnya 86 86, ini contoh saja Dimas misalnya 84 misalnya nah ini contoh nah, ini mempermudah kita kalau ada nilai yang sama setelah itu kita simpan nah ini berarti sudah ada PH1 kemudian tambah lagi misalnya kita melakukan ulangan harian sampai tiga kali misalnya kita tambah lagi berarti di sini tulis PH2 kemudian kita isikan materi di sini Hai materinya tentang komite hijaz, misalnya komite hijaz. nah kebetulan misalnya nilainya rata-rata banyak yang nilainya 100 misalnya At, oh, misalnya enggak, sembilan, misal 95 taruhlah 95 nah, kemudian ada yang ini contoh saja ya bukan asli ini misalnya ada yang beda lagi ada yang 90 kita edit ada yang 90 ada yang Muhammad Rafi misalnya cuma 86, 85 kemudian ada yang 100 misalnya sudah? sudah? kita simpan lagi nah di sini akan tampil nilai penilaian harian kedua ini kalau ada lagi yang ketiga kita tinggal tambahkan yang ketiga contoh pertama ini untuk nilai pengetahuan kalau kita menggunakan cara apa manual lewat sini kemudian yang kedua tadi kan dengan menu tambah ini kita dengan menggunakan menu tambah sekarang kita menggunakan menu upload Nah, menu upload ini kita klik. Saya ulang, kita klik menu upload, kemudian download template Excel-nya. Ini diklik. Nah, nanti di sini akan ada template nilai kn 1 Nah, ini di sini ada, nah, terus kita kasih judul di sini, misalnya PH1, PH2, PH3 misalnya kita PH3 materinya tentang apa kita isi di sini nah, misal di sini materinya saya ulang, bentar menganalisis penolakan bit ah dolala semisal pH3 kita kemudian nilainya di sini misalnya nilainya ada yang 80 taruhlah 80 semua ya tapi ya enggak mungkin kita apa ada yang misalnya 84 86 ada yang 78 ada yang 76 misalnya nah ini setelah jadi seperti ini ini penelitian harian PH oh ini yang di PH1 ya PH1 pH PH2 nanti PH2 nya di sini ini yang PH1 ini PH1 Hai nah, terus nanti PH2 kita isi Cuman tadi kan kita sudah memasukkan yang PH1. Nah, kita coba, kita biar ini kita sisipkan ke yang PH3 saja. Ini masukkan ke PH3. Yang ini kita hapus. Kemudian menganalisis ph P3 setelah itu ini kita kosongi kita kosongi kemudian kita simpan nah ini kita mau masukkan yang P3 pH ph3 kita upload ya kita upload kita simpan ini namanya template harian 10 MIPA 1 KN1 sudah kita tutup. Kita upload di sini. Diklik, kita arahkan ke menu download. Nah, ini kan ada file template. template harian MIPA 1. Di Klik, kemudian open. Nah, ini. Sukses satu, gagal 0, ganda satu, status oke. Okay, kita tutup. Nah, ini nilainya PH3 sudah masuk di sini sangat mudah ya jadi silakan bisa pakai apa tadi pakai template bisa manual bisa kalau mau pakai template semua berarti tadi nilainya di PH1 PH2 PH3 dikasih nilai semua yang ini kan kosong ya nah, kalau bisa jangan blencat PH1 langsung ke PH15 jangan ya, PH1 PH2 PH3 kalau cuma dua kali ya berarti PH1 dan PH2 itu untuk memasukkan nilai pengetahuan. Kemudian, kita memasukkan nilai keterampilan ini menunya pada atas. Perhatikan, pada nilai keterampilan ini, ya, nilai keterampilan. Nah, pada nilai keterampilan ini ada tiga macam: ada portofolio, ada proyek pada unjuk kerja. Silakan cuma unjuk kerja enggak apa-apa misalnya kita cuma penilaian pada unjuk kerja saja atau cuma portofolio Monggo nah, sebagai kita ambil contoh satu-satu saja kita contoh yang portofolio nah ini juga bisa dimasukkan secara manual portofolio kita klik tambah seperti tadi berarti titik 3.1 misalnya materi singkatnya misalnya mendemonstrasikan portofolio itu materi tentang apa ya? Tentang materi yang di KD karena ada KI1, KI2 terus kd yang KD 4.1 misalnya itu apa, sesuaikan saja KD 4.1. Misalnya di sini materinya tentang mengimplementasikan ajaran Ahlussunnah Wal Jamaah An nah, terus misalnya nilainya seperti tadi, misalnya 80 5 semua. Wah, tiati tinggal yang yang beda-beda kita edit, saya 84, di sini 89, misalnya, dan sebagainya 78, <tuh> nah, misalnya ini 90, ada yang 95, 6, setelah itu kita simpan, jadi pakainya yang ini, kalau kalau mau yang banyak yang sama, tapi kalau enggak banyak yang sama ya kita isi satu per satu kita save nah, ini nah nanti ada ini KD satu ada apa nilai ini kemudian tambah lagi misalnya mau tambah ini kan nilai keterampilan yang pakai portofolio kalau portofolinya pakai uploadan pakai template bisa kita klik kemudian oh, download template tunggu sampai selesai Kalau sudah tinggal kita isi Jadi portofolio kedua Materinya tentang apa kita isi Misalnya tentang nilai-nilai Spirit Komite Hijaz Misalnya semacam itu Kemudian kebetulan misalnya nilainya 95 ada yang ya silakan sesuaikan dengan nilai yang ada di bapak ibu guru. Ini contoh saja. Nah, nah ini sudah jadi. Contoh semacam ini, ini yang portofolio kedua. Kita simpan. Dah. Kemudian kita upload di sini klik dan arahkan template nilai portofolio. Lah ini Mipa 1 klik. Kemudian open. Oke, sudah berhasil. nanti kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah ada nilai portofolio di KD1 KD2. Apakah harus semuanya diisi? Ya, yang penting kalau keterampilan itu bisa isi salah satu portofolio, proyek atau unjuk kerja atau salah dua video dan proyek atau proyek dan kerja tergantung disesuaikan dengan uh, bapak ibu guru dalam memberikan tugas praktek sekarang ke yang proyek nah, contoh ini yang proyek kita tambahkan misalnya ada nilai proyek nah, seperti tadi kita tinggal masukkan kemudian materinya apa kita dimasukkan untuk upload juga dengan template semacam tadi proyek semacam itu kita ambil contoh ya Contoh pakai yang proyek. Nah, misalnya kita ada proyek tentang bid'ah dolalah. Penelitian atau apa itu tentang bid'ah dolalah kita tulis di sini. Bid'ah dolalah. Kemudian kita nilainya misalnya 90. Ada yang 96. Ada yang 98. Ini contoh saja ada yang 90 empat, nah kemudian ada yang 88 puluh setelah itu ini kan sudah kita masukkan proyek kemudian kita save. jadi, nah kalau bapak ibu guru cuma me menilai dua berarti tadi cuma nilai keterampilan yang portofolio dan proyek ya sudah cukup. atau mungkin ada yang tiga kali penilaian atau dua kali penilaian sesuai KD-nya itu kok dengan unjuk kerja ya silakan di dikasih nilai unjuk kerja. Nah, cara masukkan nilai unjuk kerja sama seperti tadi. Kita kalau yang yang manual semacam ini kita masukkan unjuk kerjanya KD berapa? Kemudian materinya apa? Kemudian nilainya dimasukkan satu-satu di sini kalau manual. Kalau misalnya pakai template kita klik bagian seulang nilai keterampilan unjuk kerja kemudian upload download template nah ini kita misalnya yang keempat praktek kita keempat materinya kita cari nah, jumlahnya berapa ya usahakan untuk nilai praktek itu kalau penilaiannya memang setiap KD, setiap materi dinilai pengetahuan prakteknya juga sesuaikan dua kali dua kali, tapi bisa juga untuk prakteknya itu yang pengetahuannya sekali dua kali pengetahuan apa prakteknya itu cuma satu kali ketika digabung kebetulan yang materi-materi kayak misalnya informatika atau apa kadang kan bisa digabung satu kali untuk prakteknya. Maka itu menyesuaikan dengan Bapak Ibu guru. Ini tinggal diisi, nilainya, kemudian nanti di-upload. Itu saja untuk pengisian, penilaian, penilaian apa itu? Penilaian pengetahuan dan keterampilan. Oke. Sekarang, karena baru saja tes, kita akan mendapatkan nilai pas atau PAT. Nah, usahakan PAT ini yang sudah diremedi juga ya. Nah, kalau kita mau ngisi nilai PAT, ini kalau manual kita tulis manual di sini, tapi kalau kebutuhan nilainya sama-sama tulis di sini, gitu, tapi ini juga katanya nggak mungkin, nah, nggak mungkin. Kita pakai yang template pas, saya ulang, untuk memasukkan nilai pas atau PAT, kita klik pengetahuan, kemudian pas PAT, kemudian kita klik upload kita contohkan dulu, yang pakai misalnya pakai yang bukan yang upload, kita manual kita manual misalnya nilainya 90 ini 90 semua, ada yang 88 kemudian ada yang 76 ini contoh saja oke, setelah itu kita simpan nah, ini sudah ada nilai PAT -nya semacam ini atau gimana kalau kita pakai yang template kalau pakai yang template kita pakai klik upload ini klik upload kemudian template kalau pakai template berarti kita isikan di sini nama pas 1 misalnya nilainya 90 kebetulan sama 90 semua Udah, kita save klik ini save ini judulnya template pas uh, template pas 10 mipas satu ini contoh kita tutup kita upload Hai nah, template pas 10 mipas 1 klik Open saya ulang dari sini ya kita klik upload tadi template sudah kita download kita tinggal klik di sini Oke, harus bersabar. Nah, sukses ganda, Lainnya ada terjadi ganda close. Nah, tadi yang data awal sudah kita masukkan itu kan ada nilai berbeda-beda. Kemudian yang ditumpuki sama yang nilai terbaru, kita lihat hasilnya semacam apa. Nah, ini yang masuk jadinya nilai yang terbaru yang kita upload pakai tempe tadi. Oke, semacam itu untuk Bapak Ibu guru dalam memasukkan nilai-nilai harian pada mapelnya dan untuk yang kelas lainnya tinggal tinggal dilihat, ya, tinggal dilihat. Ini, tinggal dilihat nanti seperti seperti yang langkah tadi sudah di Uh, contohkan tadi di kelas 10 MIPA 1. Demikian untuk contoh uh, tutorial memasukkan pada nilai keterampilan, uh, nilai pengetahuan, nilai keterampilan dan nilai pas atau PAT. Ini menunya di sebelah atas dulu. Jadi ketika masuk, klik pada penilaian Anda Kemudian klik ini, mapel yang akan kita masukkan. Setelah itu, klik pada bagian atas ini, ada harian dan sebagainya. Nah, nanti kalau ingin bisa tampil di rapot ini, kalau sudah selesai semua, sudah kita masukkan semua. Kita klik kirim, set gitu. Kita klik kirim karena kalau ini belum, belum apa ya, belum fix. Jangan kita kirim dulu, jangan kita kirim dulu misalnya masih ada perbaikan-perbaikan nah, contoh ini kita kerja proyek saya hapus ya nah, karena ini tadi cuma contoh nah, ini kan bisa dihapus kemudian nilai pengetahuan juga dari harian kan ada tiga kita hapus salah satu misalnya nah ini bisa dihapus demikian nanti saya lanjutkan untuk menu-menu yang lain